dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bunda Maria. Dalam keprihatinan ini kami ingat akan Yesus Kristus yang Kau beri kuasa menyembuhkan orang-orang sakit. Percayakan kuasamu. Kami serahkan sahabat atau saudara kami yang sakit ini kepada kebijaksanaanmu Dengan penuh iman dan harapan kami mohon Kuatkanlah dia dalam deritanya Dampingilah dan hiburlah dia dalam kesunyian dan kesepiannya Dan teguhkanlah dia dalam iman dan harapan Sudilah engkau menyembuhkan dia dari penyakit yang dideritanya Semoga dalam menanggung sakit ini, ia ingat akan Yesus yang menderita sangat hebat demi keselamatan semua orang. Bantulah ia menyatukan sakitnya dengan penderitaan Yesus sendiri, supaya akhirnya ia pun boleh bersatu dengan Yesus yang bangkit dan mulia. Terangilah dia agar mampu memetik hikmah dari pengalaman sakitnya ini. Semoga ia semakin memahami makna kehidupan, bahkan dapat melihat sakitnya sebagai karunia yang mendatangkan aneka karunia. Kami berdoa juga bagi mereka yang sakitnya tak tersembuhkan. Semoga dengan hati terbuka mereka menerima kebijaksanaanmu. Bagi kami sendiri, Semoga peristiwa ini semakin menyadarkan kami akan tanggung jawab kami terhadap mereka yang sakit. Semoga karena berkatmu, kami selalu berusaha melayani mereka dengan senang hati. Sebab kami sadar bahwa apapun yang kami perbuat bagi mereka, itu kami perbuat bagi Yesus Kristus sendiri Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa